Oke oh, bosku balik lagi nih ya, bersama gue Mister D di sini ya, kita bawa modal lima ratus ribu ya kancah lima ratus ribu kita bawa modal ya karena kenakalan ya dari ini seratus ribu kita gas punaja di sini ya apa pola kita yang pertama pada hari ini di band 500 yaitu 20 puluh quick ya kan seperti biasa bakalan yang baik join yang baru nonton, ya kan bosku ya jangan lupa ditekan tombol like, share, komen, dan subscribe ya dulu bagi yang belum kalau sudah terima kasih banyak atas supportnya dan juga jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya agar kalian bisa tahu nih ya kan info seputaran updatean dari channel kita ya kan ya mudah-mudahan aja nih ya kan pada hari ini dengan modal Rp ya kan, 100.000 kita pada hari ini ya kemasku. Mudah aja, kan masku mudah-mudahan aja ya kan cuy kita dikasih JP atau profit lah kan juga pastinya ya Pada hari ini yang lumayan ya atau ya yang jelas the best lah ya yang, Nah yang mantap, mantap lah ya kan cek kalau bisa ya. Oke sini kali 8 2500 masih ada 2 sepen lagi ya kan masku ya Oke disini kuningnya konek jam pasir oke birunya disini konek ya kan juga nice Ungunya juga connect jam pasar dua lagi, hijaunya masuk Oke, okay, nggak ada jam pasar ya, kita naik B di B3000, kita bantai di sini 30 turbo lagi ya Kamu Sku ya. Pola kita yang kedua di bettingan 3000 ya kan ya. Tanpa pasar pasti kita gascon aja ya Kamu Sku, mudah-mudahan aja pada hari ini Atau uban kita dikasih JPC, oke okay, di sini cangkir Ya, jangkernya doang ya, dua puluh tiga, oke kali tiga di sini. Birunya connect, petir lagi ya kan, Jack? Kali sebelas ya, kali sebelas ya, mau tapi cuma sekali pecah doang, Jack. Dan juga ya, kamu suka, bakal ingin main, pengen depo ya, kamu suka? Ya silakan aja, tapi harap menggunakan ya, dana kenakal, nah ya, dana-dana lebih ya kan, Jack? Jangan menggunakan ya, dana, dana kebutuhan sehari-hari ya kan, Jack? Oke nice, langsung dikasih skater gratis kita ya, Kak Mosku. Mudah-mudahan aja nih ya kan, atau ban pada hari ini kita dikasih JP cuy. Di sini kali tujuhnya lewat ya, ini di tiga ribu, kalau di dua ratus empat puluh ya kan. Jadi, mudah-mudahan aja nih ya, atau ban ini skater gratis kita yang pertama nih ya, kan. Jadi, tolonglah cuy, tolong cuy ya. Oke, di sini hijau connect biru. Oke okay, nice, dikasih connect ya, Kak Mosku ya. Kuning ya, kuningnya connect juga, apa jam okay, yang connect? Oke, yang connect. Matanya telepon gak ada, gak ada di sini kali lima, jam pas rekonik ya kan Jack? Hijau nya kali tujuh cewek lumayan, di sini birunya konek, terus kuningnya konek lagi Jack. Lapar ibu tujuh ratus, dikali tujuh cewek, enam puluh satu ribu dikasih nice ya ke Moskow ya. Uh tujuh, -uh. sependrasi saya di sini ke Moskow. nih ya kan, atau bang kita dikasih JP ya ke Moskow, uh -uh. empat spin lagi di sini cewek gak ada yang connect tiga spin lagi oke okay. disini kuningnya connect cakep ya kan cak emm emm kali empat birunya merahnya juga konek hijau juga sabi oke okay, gak ada yang masuk 5.400 dikali 11 ya kan cak dia ya, kasih nih segen ya kan cak 5.10 9000 cuy udah 133000 ya kan cak lumayan ya udah dikasih profit ya gitu, tempat hari ini sama bosku emm -mm, kali 5 oke okay. disini birunya connect Oke nice hijau ungu yang masuk cincinnya gak masuk tiga ribu empat dikali enam belas lima puluh terus ya anjay ya, seratus lumayan ya karena dikasih profit ya kita lanjut aja di sini masih ada 11 pen lagi uh kali 10 nya di sini hijau ya connect ya birunya juga connect kuning dua lagi oke dikasih connect ya apa jam connect ya gak ada lagi 3.160 ribu sembilan dikali enam ya, belas enam lumayan Dikasih pecah luar juga kita ya kan Cik Dikasih pecah luar juga kita hmm, Multipliernya pun ya Sering keluar ya kan jah? Di Walaupun di luar free spinnya ke kayak Kali 4 nah, lumayan cincin Birunya kau cakep ya kan Cik Kone kurang 1 Kali 4 satu 21.000 lumayan ya kan jah? Di up terus saldo kita ya pada hari ini Cik Di up terus kita ya, pada hari ini cek Lumayan bisa lah yuk. Ah, coba ini kayaknya JP, termosku. sini merahnya connect. Oke, birunya juga connect, hijaunya masuk ya ke merah. Oke, ungu duluan ya. Ungunya duluan ya, cincinnya juga connect cakep ya kan ya. Tapi nggak ada yang connect lagi atau petirnya pun belum ada keluar. Oke, karena udah habis ya kita gas ngebapak kita gas buy disini 240.000 ya mudah-mudahan aja ya kita pada hari ini dikasih JP cua yang pertama kali dua oke okay. dikasih lewat terus ini kali tiga ya birunya connect umumnya connect petir lagi ya lumayan oke okay. di awal, awal kita udah dikali lima ya eh, kerennya dua spin ya udah kali 5 masih ada 13 spin lagi dikasih pecan tambah gede kali dua aja udah lumayan ini ya. kamusku Oke, okay. hmm, hijau ya ungu ya connect. Hijau dua lagi cuy. Oke okay, nggak masuk. Empat ribu sembilan ratus dua puluh delapan tiga puluh sembilan ribu dikasih nice 12 dua belas pen lagi. Yuk. Bisa lah nih ya bosku. Ini kasih JP cuy. Mahkota kuning cuy. Oke okay, nice petir petir. Oke okay. jauhmu petirnya bosku. ban kuning petir nice sekali tiga empat puluh satu ribu ya. Birunya konek empat puluh satu ribu dikali sebelas cuy empat ratus enam puluh ribu dikasih sensasional ya kan ya udah bisa lah kita WD ya kamu square ya? Waduh kita buat dana kenakalan kena ya -kena Bu Udah sampai di sini ya kan Jangan enam ratus ya, ya kamu square ya? di salah kita WD ya kan, maksud Tapi di sini masih ada tujuh sepin lagi nih ya kamu ya? square Print pen kita pada hari ini cuy Oke, kali ini lewat ya kan? Disini biru, eh ungu, kali tiga aja. 1920 14. Ya, 1920 sembilan ratus dua puluh empat belas, dua puluh enam, ratus puluh ya. lumayan. Oke, dua spin lagi, Tersisa sayang masku dua spin lagi. Oke, enggak ada yang connect di sini. Oke, habis aja enam ratus enam puluh delapan, kita turunin bed aja ya kan? Dia kan udah lumayan, udah bisa kita WD kan? Cik? Kita bong bong bauk debet 200 kita bantai di sini yaitu 50 k aja ya kan aja. kenapa bakal yang pengen-pengen depo aja ya guys kan aja ya. Tapi silakan menggunakan dana lebih atau ya dana kenakalan ya kan aja. Jangan menggunakan dana ya yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari ya guysku kan, ya Gak usah cuy. Main ala kadarnya aja di kala gabut suntuk eh kan ataupun kalian bosan ya kan jangan ya, sampai juga nih ekomosku ya permainan ini dijadikan sebagai mata pencarian kalian kamu ya dan juga kita di sini hanya sebagai hiburan ke mata ya kan ya. kalau kalian pengen menggunakan pola atau trik dari kita ya kan ya, langsung aja gaskun ya silahkan ya saya doakan jp ya, cia ya memang ya setiap hari ya apalagi kita mencari-cari pola ya kan cia nah, dikasih sekitar ya kan, ya. Dikasih sekitar, ya kan ya. Boleh lah ya kan, pola kita pada hari ini yaitu dengan 20 kuih dibandingkan 500. Tadi kan, kita bawa modal apa kita bawa dana tenaga kalian 100 ribu, cuy ya. Tuh silakan, gitu ya, maksudnya kita 500 rak kita gaskun 20 quick kremget 3000, ikan ya langsung kita gaskun 30 turbo. Karena lumayan profit kita kan, dinaikin terus sampai 300. Kita coba gas bedo ribu, nya kan, lumayan, ya isinya sampai 600 ribu, cuy ya yang jelas mah udah bisa di WD ya kan cek intinya gitu cuy. Kalau oh, udah nampak JP ya, kan lihat nah utama kan WD dulu sih jangan sampai bernafsir untuk main bibit yang lebih tinggi lagi kan ya. maksudnya oke. Okay. Ini jam pasirnya juga lumayan dan masih dikasih ya maksudnya Walaupun di 200 perra ya nanti oh kali 9 3600 dikasih mega gitu ya. Enam eh, spin lagi gitu cuy. Annem toper lagi atau uban bisa dikasih pencentam. Ini kali dua aja udah main nih, kerja kan, Walaupun di receh ya kan, Ge. Berapapun isinya pun kita terima, cuy. 5.000. Nah, baru ini cuy ya. Oke, sini hijau ya konek. Eh, ini gue doang last pin. Oke, kali 12-nya ya. Ini terakhir-terakhir nih ya emosinya. Oke, sini ya hijaunya konek cakep ya, kan, jika. Ya, aneh. Lagi, ya, kan, Mas. Waduh, waduh. Hmm, hmm, dua puluh tiga lagi di sini, Ranja. Oke, di sini hijau ya, masuk pun ini juga ronda, kayak Ranja cakep sih. Ya, birunya juga masuk sih. Petir lah, demi seratus lumayan nih Ranja. Tiga ratus ya, tiga puluh tiga ribu gitu, Ranja. Terus tengah, udah, ya, aduh, <laughs> ah, dia kasih rating, teh jantung ya, Ranja. Iya dong ya, sesuai harapan para slow itu Mas. Kalau main ya, kan Gue ya ya ngarapannya itu ya pasti JP ya, nggak kan? mungkin enggak ada gitu aja. Gitu. Oke, karena dalam hal juga ya kita beda aja, kamu ya, maksudnya kita sudah dulu sampai di sini ya, kan. Di sini masih ada enam belas lagi. Abis itu kita gas kan di sini sepuluh kuek lagi. Ya, kamu Terima kasih banyak ya buat kalian semua yang udah nonton ya, kamu dari awal sampai akhir cuy. Terima kasih banyak tetap support terus channel kita ya bosku ya agar berkembang lebih besar lagi ya bosku ya, karena tanpa adanya kalian kita bukanlah apa-apa ya bosku ya <gih> karena ya bakal support dan dukungan kalian itu ya itu yang membuat kita ya makin bermana lagi ya bosku ya, untuk update ke depannya tuh juga ya bosku ya, buat kalian yang pengen main apa pengen main pengen depo ya silahkan aja tapi harus menggunakan dana kalian kalian jangan menggunakan dana untuk yang untuk yang digunakan ya bosku Salam kebutuhan sehari-hari cuy Jangan sampai ya kan dia juya ya, Jangan sampai ya kan dia ya? Permainan ini dijadikan sebagai Mata pencarian kalian ya kan Oke ya kita wede aja dulu ya kan musku ya D. pamit dulu ya kan musku ya Sampai jumpa lagi di besok hari lagi ya kamu musku ya Karena ya di setiap harinya ya kan musku kita bakal menceritahu ya kan dia ya. Tripol lagi itu atau trip JP ya kan dia ya. Di banyak ya Oke okay. see you next time ya musku ya. Bye bye